Gunung Ratawu atau Bukit Ratawu yang berarti puncak 29 merupakan salah satu gugusan gunung yang ada di Kabupaten Kudus. Ratawu sebenarnya adalah nama desa di lereng Gunung Muria yang masuk dalam area Kecamatan Gebok. Bagi masyarakat Kudus, Gunung Ratawu menyimpan banyak misteri. Banyak ditemukan daerah petilasan dengan nama-nama tokoh pewayangan leluhur Pandawa, seperti petilasan Eyang Sakri, Lokajaya, Pandu Palasara dan Abioso. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like ya. Selain itu ada kawasan yang diberi nama Jonggring Saloka dan Puncak Songolikur. Petilasan-petilasan ini menjadi daya tarik bagi masyarakat yang hendak melakukan ziarah dan mencari wangsit. Ratau mempunyai arti darah yang bercecer. Menurut mitos, Wukiratau merupakan tempat pertapaan resi Manumayasa sampai began Abioso yang merupakan leluhur Pandawa dan Kurawa. Menurut cerita Babad dan Purwa. Konon Luhur Raja-Raja Jawa merupakan keturunan dinasti Barata atau Sangyang. Hingga sekarang masih banyak petilasan dari tokoh pewayangan yang masih dirawat oleh masyarakat sekitar. Tak heran jika para penyuka mistis selalu berdatangan di kawasan ini untuk merasakan seberapa kuat aura kemistisan yang ada di kawasan tersebut. Menurut juru kunci dasar Rathawu, sosok siluman ular ini memang sering menampakkan diri. Babukari menjelaskan, bahwa siluman ini berfisik ular, namun kepalanya manusia. Dikabarkan banyak orang yang pernah mengalami penampakan sosok siluman ini. Karakter siluman ini saat menampakkan diri langsung pergi secepat kilat. Selain itu, gunung ini juga memiliki batu-batu pipih yang bagus untuk bangunan. Namun, karena gunung tersebut memiliki aura kemistisan yang kuat, pengunjung yang datang di kawasan itu dilarang membawa satu pun batu atau barang lain yang memang berasal dari kawasan tersebut. Jika nekat mengambil, kemungkinan orang yang mengambil batu atau benda-benda dari kawasan Rahtau itu akan menderita suatu penyakit dan akan sembuh saat batu yang diambil dikembalikan ke tempat asalnya di kawasan Kalau Konon pernah ada yang melanggar dengan menggelar acara pentas pewayangan, lalu tiba-tiba terjadi angin ribut yang menghancurkan rumah dan dukuh yang menggelar pertunjukan pewayangan tersebut.